Assalamualaikum Apa kabar semua Jangan berniaga dekat Shopee Sekiranya hampa rasa produk hampa tu mahal Sebab apa isin kata aku tu Mostly orang yang pi kat Shopee Dia akan cari produk yang murah Dan tengok review So itu satu So Cara terbaiknya adalah Adakan platform hampa sendiri Basically ada website ataupun uh, Social media hampa lah Facebook, Instagram, IG, Youtube semua Kat situ hampa start berniaga And then Apabila dekat situ Orang lain tak boleh compare Orang je susah nak compare tapi dekat platform-platform macam Shopee, Lazada dan sebagainya Situ orang senang nak compile Dia type je contohnya Asin cari lampu kan Light studio So banyak ke So kita of course cari murah dan review yang paling baik Itulah So kat Shopee boleh Tapi itulah dia punya Apa kena jaga dia punya Kosi-konses orang panggil Orang jika orang panggil Tak tahulah Okay bye Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya yeah.